Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Butuh komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara mengatasi ketika kita mau install ulang pada sebuah laptop Aspire 5 ya, Aspire 5 tipenya adalah A54, A514 strip 54. Ketika kita mau install dia tidak terbaca SD-nya ya. Seperti itu ya. Namun sebelum selanjutnya ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali, jadi harap dimaklumi oke langsung saja pada tutorialnya ya kita tes ya kita tes terlebih dahulu bagaimana pak laptop ini apa <tidak>, tidak terdeteksi SSD nya ya ketika kita melakukan install ulang Windows 10 ya langsung saja kita coba ya kita coba hidupkan kita tekan F12 ya tekan F12 untuk routing ya oke okay. coba F12 kemudian oh ya bagi teman-teman yang F12 nya belum aktif silahkan masuk ke bios dulu ya nah, ini karena uh, laptopnya ini sudah aktif app 12-nya jadi langsung saja masuk ke app 12 ya. Oke, langsung saja. Enter. Saya tunggu saja lagi diproses ya. oke okay, sudah muncul kita coba dulu ya bahwa SSD nya tidak terdeteksi ketika kita mau install ulang ya okay. nah seperti ini ya ssd-nya tidak terdeteksi ya jadi bagaimana kita mau install ulang sedang ssd-nya tidak terdeteksi otomatis tidak bisa terinstall ulang ya nah tapi jangan khawatir ya ada solusi atau cara caranya supaya terdeteksi ssd-nya kita menggunakan ada software ya software harus kita download nah Linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nah sekarang kita cabut dulu plastisnya. Nah kita pindah laptopnya ya. Oke ini sudah pindah laptop. Saya pasang plastisnya ya. Ini plastis tadi yang isinya Windows 10 UEFI ya. Nah sekarang sini ya masuk ke nanti linknya ada di kolom deskripsi ya nah ini ini seperti ini ya nanti ada di kolom terkiri linknya dan nah, penampakannya seperti ini nah, silakan turunkan ya nah di sini ada tiga pilihan ya ada tiga pilihan download setup rss nah ini ini harus kita download juga nanti ya silakan download semuanya yang 3 1 2 3 download saja semuanya nanti ketika selesai diinstal ulang laptopnya ya silakan install ini ya uh, drippernya ini ya anggaplah drippernya ya silakan install ini supaya tidak terjadi error Berarti ketika kita menginstal sebuah programnya ini install dulu baru yang lain-lain Nah, ini ini F6 F F apa ini F L T, saya tidak berarti F L, P, y, ya. nah itu ya F6 FBY kali F6 non non PMD ya nah, ini kalau ini cuman PMD saja nah ini sih. yang kita perlukan adalah ini yang pertama ya untuk masuk ke flash dan dua ini satu dua ini nah ini caranya downloadnya ya silahkan klik nah ini karena sudah di sudah saya download ya jadi akan muncul seperti ini nah sekarang kita cari hasil downloadnya tadi menu download kompres nah ini ini hasil download tadi ya vmd sama non vmd ya ya vmd dan non vmd nah ini kali extract ya extract menjadi ini caranya ekstrak adalah klik kanan, ekstrak here lah, ya, ekstrak here. Nah nanti akan keluar seperti ini. Nah ini, nah, ini silakan copy dua-duanya nih ya. Copy dua-duanya, nanti masukkan ke flashdisk ya. Copy, ini tadi flashdisk yang ada Windows 10 nya ya oke okay. silakan paste di sini ya klik paste oke okay. sudah masuk semuanya ya file yang dua tadi kita copy nah. setelah itu baru kita cabut ya kita cabut, kita pindahkan ke laptop yang mau kita install ulang. Ya, oke, okay. kita colok. Ya, ini kita keluarkan, kita tekan yes, ke kemudian ESC, pilih Yes kita masuk ke F12 ya 12 untuk booting ke flash disk ya nah ini kita pilih flash disk. oke kita enter nah kita tunggu masih loading ya oke sudah muncul nah sekarang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 Gunakan panah yang bawah ya untuk menurunkan. Nah ya, ini sudah terblok nomor tiganya Kemudian kita gunakan tab untuk menggeser ke menu format ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah terblok ya. Kemudian kita enter. Kemudian pilih panah kiri. Kemudian enter. oke okay, sudah selesai terpromat partisi tiganya. kemudian gunakan tab lagi ya gunakan tab lagi untuk memblok next nya ini ya 1 2 3 4 5 nah 5 ketika hitungan 5 dia terblok ya next nya baru kita tekan enter ya nah ini proses sudah instalasi sudah berjalan ya